Terbaru, terupdate, dan terhangat Seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Untuk mengawali percobaan kita Di siang hari ini Ada sebuah kabar spesial info dari Leslar Entertainment Di laman aku di Instagram, Leslar Entertainment meng-evo sahabat ya tebak warna favorit Leslar Tuh, kira-kira Warna favorit Leslar Lesti dan Rizky bilang Yang kira-kira per yang pertama Pilihannya ada warna pink Dan untuk berikutnya Ada warna biru Persahabat ya Tuh Ada warna biru Ada warna putih juga Dan kita lihat ke slide berikutnya Dan ada warna coklat Kira-kira Warna favorit dari Leslar Warna apa persahabat ya Kita perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Di postingan ini Leslar pasangan muda paling fashionable Saat ini Nggak percaya coba slide ke kiri dan lihat outfitnya yang super kece kira-kira warna favoritnya apa ya tuh dan di sini banyak sekali tanggapan banyak respon yang diberikan juga nih dari para sahabat. dari akun dunia Leslar memberikan tanggapan putih pink biru muda katanya persahabat yang pilihan warna favorit dari Leslar ada juga komentar lain dari akun selalu putih bilar warna pink katanya tuh Masya Allah ada juga komentar dari akun Ismail KNK mengatakan Aku ingin menjadi anggota keluarga karena aku sangat mencintaimu Wow, Masya Allah banget ya Ada juga komentar berikutnya Dari akun Instagram Nur Nuskur Hida 0209 mengatakan di kolom komentar Pink. Tapi selesai terakhir ada ponakan online gua nih Aduh, mikir keras nih kata persahabat ya, banyak sekali Para sahabat Lesnar memberikan tanggapan ke bahwa Warna favorit Lesnar adalah warna pink Mudah-mudahan saja persahabat ya, itu kesenangan kesayangan kita Semakin banyak doa dan semakin banyak support yang diberikan dari orang-orang yang tulus Mencintai Lesti dan Rizky Bilar berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini sebuah hubungan spesial ya wah cute banget ya Alhamdulillah nih untuk Lesti, Rizky Bilar dan BBL ini sudah akur, sahabat yang memilih Timnas Indonesia dengan memakai kostum Timnas Masya Allah sambil dikitab BBL sedang tidur di pelukan kuda Lesti keciora Masya Allah mudah-mudahan Beda keluarga ini selalu langgeng untuk rumah tangganya dan selalu diberikan kebahagiaan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Selanjutnya, sahabat kita lihat juga ada sebuah postingan spesial dari TDA Tiga Rani. Wow, mengunggah sebuah postingan foto BBL ya, masya Allah. Ini sih cute banget. Luar biasa semakin embul Si baik gantengnya Ontik kata dia 3 Pers Rani persahabat ya Masya Allah Dan postingan ini tentunya persahabat Di posting tanggal 26 Januari 2022 Ini fotonya maksudnya persahabat ya Baru di posting saat ini Masya Allah Tetapi kita merasa bahagia Alhamdulillah ini penyemangat warga Konoha banget semangat terus untuk menjadi fans yang berkelas persahabat mudah-mudahan kekompakan semakin terjalin dengan baik untuk mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizki Pilar berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah info dari akun Zahdan Hasan yang menginfokan ya soal acara tanggal 14 ternyata Budalesi Kejoram ini mengundang seluruh alumni Dangdut Akademi bersahabat ya, tepatnya Akademi 1 nih, Dangdut Akademi 1. Dede alas nih, meneruskan sebuah kalimat undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dear kakak-kakak 1 teriring salam dan doa. Dede mengundang teman-teman DA untuk hadir di acara silaturahmi dan temukan bersama. Yang insya Allah akan diselenggarakan hari atau tanggal Senin 14 Februari 2022 Waktu 17.00 Barat sampai dengan selesai Wow, Masya Allah banget ya Itulah tentu kalimat Undangan yang dituliskan oleh Bunda Lesti Kejora di grup dan Duta Akademi 1 Denzah. Dan Zahdan ini juga menuliskan sebuah kalimat Makasih Bundanya L Lesti Kejora undangannya Maaf, nggak bisa hadir lagi. Soalnya aku ke Timika deh. Katanya, persahabatan ya wow. Zan ini nggak bisa hadir. Masalah di acara tersebut karena dan ini mau ke Timika. Persahabatan ya. info ini juga kita dapatkan dari sendal putih. Bilar ada kalimat caption yang dituliskan. Yang menanyakan soal tanggal 14 ada acara ini ya Dan masalah Allah dede itu ya silaturahminya sama orang-orang masih terjalin dengan baik Ini salah satu bukti juga yang membuktikan bahwa Bunda Lesti Kejora Untuk silaturahminya memang terjalin dengan baik banget Masya Allah mudah mudahan silaturahmi terjaga sampai kapanpun Dan selalu makin banyak orang-orang yang sayang kepada Bunda Lesti Kejora dan Papa Bilar Amin Berikutnya kita lihat juga ada sebuah kabar spesial dari Indosiar Indosiar baru saja mengunggah Sebuah postingan foto yang diunggah Oleh Bapak Bilar Dan ada kalimat pertanyaan Kalian tim siapa? Abang L atau Gua? Kata Bapak Bilar ya Kita lihat nih, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Indosiar Selamat weekend Kemarin DLX Kejurah bikin polling Nah, kalian tim mana nih? Tuh, bersahabat ya kira-kira Untuk Fans atau warga Konoha Kalian tim siapa nih Abang L tau Pastinya Abang L dipilih oleh Warga Konoha Masya Allah banget ya Tetap kita tentunya fokus dengan tujuan Selalu dukung Leslar Walaupun pindah ke Abang L Tetap Leslar Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semua Dan kita juga masih menunggu kejutan berikutnya Karena di jam 2 siang nanti Bakal hadir acara